Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh mana air boleh Haa, tu dia. Haa, tu dia ada kakak, weh, nak klik tak boleh, weh. Hehehe. <laughs> Ulah, uh, ni jalan kereta ni, weh. Tak klik tak boleh. Hehehe. <laughs> tak tak tahu. Oh. Tak boleh gilasang dah, Berik? He? Tak boleh gilasang dah, Berik? Tak boleh. Tak boleh klik Ketik hakak weh, nak klik tak meh lah eh, kali ni kena tak kok lu Oh, kelihatan juga. Ini juga sepring weh. Cukat hal, patan ni. Oh, yang lama cik. Ini bapak. Dah dicanggak. Oh, dah di belah Ah plue, plue. Kok jiwa ni jadi clue lah. Kalau ada adik kakak mai duk mai ai mai duk tengok ai. Clue lah, bukan suda lah. Oh bila nak maju. Kalau demo mah asyok ni, nak panah-panah panah-panah. Oh ngam Mana mana ni bang? Masuklah lah. Ha sini Oh, ya. ah. kita tak terbelih lalu. Noh banyak orang pun ramah. Tujuh pingat binatang godak tu ni. Ketua pehak pegawai maik Tok paku, tok kawak raf Pegawai kaki ni Tok seri dia malah alih sebab apa bahaya Kata ada masalah lemah Aikah gandang dikit pun lah Hmmmm Takpa kita klik jalan lain pula Jalan ni ada klik raf Nak tahu jalan ni le Apabila nak klik jalan ni Seria Takpa kita pergi jalan lain 국민 supreme way arabusel lebat apa kita hendak